Negeri Palembang sudah nulis ke sejarah besar sebagai kawasan yang punya peradaban besar di masa Sriwijaya. Kemajuan kota Palembang tercatat di berbagai sektor. Salah sikoknya kemajuan di bidang perdagangan yaitu pangan dan juga obat-obatan. Segala sumber daya ini berasal dari tanaman yang ditanam di wilayah Sriwijaya. Hal ini dikarno ke tanah di Palembang pada masa itu punya kesuburan yang tinggi. Tapi berbeda dengan struktur tanah di Palembang saat ini. Yang cenderung tidak sobor dan susah untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Ngapalah di Palembang sekarang tidak sesobor dulu? Dan pacar dibalik kecak dulu lagi? Sebelum kita lanjut, mohon waktunya dulu untuk insert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat.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 Kami menelusuri jejak sejarah kemajuan pertanian di Palembang pada masa lampau dan kita korelasi ke keadaan saat ini. Perjalanan kami mulai dengan menelusuri prasasti Talang Tuo yang menceritakan sebuah taman yang ditanami berbagai komoditi pada masa itu. Uh, pada masa Sriwijaya, uh, bumi Sriwijaya dikenal sebagai Swarna Dwi tanah emas. Kemudian dia juga disebut sebagai surganya dunia. Kenapa bisa disebut begitu? Karena Sriwijaya adalah penghasil hampir semua komoditas yang diperdagangkan di dunia internasional pada waktu itu. Dan uh, komoditas itu dihasilkan di tanah bumi Sriwijaya yang luar biasa suburnya. Dan itu semua karena tanah Sriwijaya adalah tanah memiliki umus otan tropis. Hampir semua tanaman-tanaman yang ditanam di uh, bumi Sriwijaya, Sriwijaya hidup dan bisa menjadi komunitas perdagangan du di dunia. Salah satu buktinya adalah dengan ditemukan dengan uh, prasasti Talang Tuo. Nah, kita saat ini berada di uh, tapak prasasti Talang Tuo. Jadi dulu di di sini ditemukan prasasti Talang Tuo. Nah, prasasti Talang Tuo itu sendiri menceritakan tentang umumnya menceritakan tentang pembuatan Taman Sri Setra di mana di taman itu di, di ditanam berbagai tanaman-tanaman dilengkapi dengan uh, bendungan uh, kemudian kolam-kolam uh, umumnya tanaman yang ditanam adalah tanaman as komoditas yang ada di bumi Sriwijaya seperti pohon kelapa, sagu, kemudian bambu termasuk betung dan tanaman-tanaman buah-buahan lain Tanaman-tanaman itu kemudian yang dikembangkan di daerah uluan Sehingga kemudian menjadi support perdagangan di bumi Sriwijaya sendiri Nah sayangnya ketika pada masa kolonial Tanaman-tanaman yang dulu bersifat substantif diganti oleh tanaman-tanaman komersial Dan itu terus berlangsung hingga masa kini Salah satunya adalah kelapa sawit Jadi daerah ini sekarang sudah ditanam kelapa sawit Sehingga kita tidak bisa lagi melihat bukti-bukti dari uh, tanaman yang ada di bumi Sriwijaya dulu. Setelah mengeksplor di Talang Tuo, kita lanjut menuju lokasi Kebun Budi, di mana lokasi ini dilakukan penelitian penangkaran tanah yang disesuaikan dengan kondisi tanah pada masa lampau. Uh, saya, saya beberapa waktu lalu tuh banyak membaca buku dan kebetulan menyebutkan Palembang, zaman Sriwijaya itu dibilang zaman keemasan, kita bilangnya suarna dipa yang berarti pulau emas karena dia sebagai lumbung makanan di Sumatera. Nah, sebelumnya itu Sumatera itu full dengan hutan tropis. Setelah uh, dengan pembangunan yang sekarang, uh, kita mengalami 80% deforestasi untuk pertanian monokultur. Nah, dulu kalau hutan tropis kan macam-macam ya, tanamannya ya. Nah Kondisi tanah yang sekarang itu, uh, pertama kali saya datang ke kebun budi itu berlempung dan keras. Itu karena mungkin penggunaan apa zat kimia untuk mempercepat tingkat produksi pangan. Jadi pertumbuhannya itu atau produksi pangannya itu tidak organik dipercepat gitu kayak dikasih hormon gitu. Nah uh, kita di sini uh, melihat ada dua hal. Yang pertama kita punya masalah besar banget tentang sampah makanan dan itu. Sudah ada e, tertulis kalau e, sesuai penelitian ya dari Bapak Nas tuh 60% sampah kita itu sampah makanan dan sampah organik Lebih banyak dari sampah anorganik Nah, impactnya apa? Gas metan, rumah kaca, lingkungan jadi kotor, bisa meledak, ada beberapa kasus meledak di TPA Nah, kami melihat e, problem itu sebenarnya menjadi salah satu solusi Karena yang kita kerjakan adalah mengubah sampah makanan menjadi tanah subur kayak gini Nah, ini adalah kompos yang dihasilkan dengan cacing, dengan teknik vermicompost. Tanah ini itu sama seperti dengan lapisan tanah paling atas, kita bilang humus dulu, di hutan hujan tropis. Nah, kalau melihat uh, uh, teorinya dari Charles Darwin, cacing itu merupakan paru-paru dunia. Karena cacing itu kan ada tuh di lapisan-lapisan atas tanah yang subur. Nah dia tuh memakan hanya bangkai aja. Dan e, mengubahnya menjadi lapisan tanah subur lagi yang berguna untuk e, keberlangsungan e, ekosistem. Tanah di masa sekarang itu, terutama di sini ya, di Palembang waktu saya datang ke sini, itu sangat-sangat kering, pecah, terus e, seperti tanah liat. Gimana kita mau nanam dengan kondisi tanah kayak gitu kan. Nah jadi tanah ini harus dikembalikan seperti tanah, zaman dulu sebelum deforestasi yang uh, sistemnya masih alami masih banyak cacing di sana masih banyak mikroorganisme uh, jadi tanah itu subur dan menghasilkan pangan dalam upaya untuk mengembalikan kondisi tanah pecah zaman dulu Tropik Indonesia punya terobosan teknologi sebagai solusinya Westplantropik Indonesia itu di, uh, ditemukan atau dibangun didirikan oleh Bapak Andrew yang sedang uh, memberi uh, mengajar di sana nah Westland West itu adalah uh, perusahaan yang mempunyai produk dengan nama Garden Chip. Kalau bisa dilihat, kayak gini: Garden Chip itu uh, tempat uh, proses pengolahan kompos dari sisa makanan dan sampah-sampah organik lain dengan meng, uh, menggunakan cacing sebagai uh, alat pengurainya. Kita bilangnya Fermi kompos. Uh, Selain itu, kita memakai probiotik untuk mempercepat proses komposting. Cerita bapak, maggot agak bau ya. Nah, di sini dia udaranya, sirkulasinya itu lebih bisa rata. Ini sekarang disiramkan dengan biowash, supaya nggak bau. Mulai keluar bau ketika di, dituang tadi ya, yeah. tapi setelah disiram baunya hilang langsung. Okay. Jadi selama saya belajar kompos dan edukasi juga, saya menyadari bahwa orang nggak mau kompos itu karena bau lama, dan komposnya masih harus dipilah-pilah lagi. Sekarang semua kompos bisa dicampur, ini? gak bau dan ini gak lempar Ini kohe sapi ya. Jadi kohe sapi ini juga bisa kita pakai yang sudah difermentasi kering atau yang segar Yang punya kami ini semua yang segar Dan karena pakai biowas itu bisa langsung dipakai juga Jadi baunya itu langsung hilang Kompos itu sendiri menyumbang efek gas kaca terbesar dari proses pengkomposan yang menghasilkan panas jadi kompos pengomposan kita di sini tidak menghasilkan panas dan penguraiannya juga dengan alami sistem cacing yang dikembangkan oleh mikroentuk. Itu tisu-tisu itu juga bisa. Juga bisa, tisu-tisu juga bisa. Ini sudah bisa terurai. Bongkol pisang, plastik yang terurai, sosok plastiknya. Plastik? Plastik bisa. Plastik dan krimone. Bongkol pisang, kulit pisang yang seratnya tinggi yang tadinya dihindari juga oleh para pengkompos kita juga tetap bisa kelola. Kita bisa olah. So what, what each each day, each day this will drop. Hari Yang terjadi adalah about 30 mil. Jadi akan turun. Okay. Yeah. This, setiap harinya. So from here, this will drop by the end of the week it will drop this much setinggi ini akan seminggu turunnya setinggi So if we have another 30 liters or 30 buckets or jadi kalau kita dapat lagi sekitar 30 ember lagi kita terus bisa isi. And the juice from here. Dan so, air yang mengalir dari sini atau jus yang dihasilkan ya? has got a lot of in it, a lot of Sudah sudah ada mengandung biowas promicnya juga di sini. Goes into the sudah didesain oleh Mr. Andrew, masuk ke pintu kayu di bawah, ada embernya di bawah. Benar. Dan bisa disiram balik ke sini. Oh. Uh, jadi di sini kita selain bikin pupuk ini, apa Kom dari komposnya kita bisa nanem berbagai macam tanaman. Tanaman pangan, tanaman obat, bunga, dan banyak lagi. Kalau ini namanya Binahong. Binahong ini bagus banget, antibiotik alami untuk asam urat tadi bapak bilang terus ada untuk kolesterol dan ini uh, tanaman ini tuh tanaman tradisional dari Cina yang udah dipakai berabad-abad terus ini juga ini namanya gotu kola ini bagus banget untuk uh, memori dan apa untuk orang yang sakit mah ini di jus bagus ini kita ada tanaman pangan cabe terus Sini, mas, ini ada tomat ini semuanya organik ini semuanya bibit organik jadi dari sini kita masih bisa bi bikin bibit lagi terus kita bikin seedling sendiri nggak usah beli lagi terus ada lagi nah ini salah satu tanaman herbal ini namanya coklat min ini bisa dipakai untuk minum terus ada satu yang untuk obat sakit gigi ada di sebelah sana juga terus yang ini yang ini ini namanya tanaman air mata pengantin. Ini itu uh, bunganya attract natif bee atau dibilang lebah lanceng. Rumah lebahnya itu ada di sana. Nanti saya tunjukin ada yang kotak biru itu. Nah, kita tanam ini apa? Berbagai macam tanaman pangan, herbal, uh, bumbu dapur sama tanaman obat. Ini ada papaya nih. Segini aja udah ber berbuah gitu. Karena kita cukupin dengan nutrisi dari kompos dan juga probiotik dan juga sampah-sampah organik di sini. Jadi ini benar-benar segini aja udah udah mau ada buah kan cepet ya nggak usah nunggu tinggi-tinggi. <laughs> itu rumah lebah, lebah kelanceng namanya atau native bee. Jadi lebah itu tidak menyengat, lebahnya nggak menyengat dan itu bisa langsung dimakan dari itunya dari dalam. Hmm, ngasilin itu. madu. Ngasilin madu dan itu madu yang cukup mahal di Australia itu hmm. banyak banget pasarnya nah yang membuatlah madu itu tertarik itu lihat tuh lihat nih Tanaman. nah itu lebahnya segitu kecil-kecil kayak gitu ini namanya air mata pengantin jadi dia menarik spesies lebah ini jadi, terus kita bikinkan ya kita bikinkan rumahnya jadi madu jadi byproductnya itu banyak banget dari semua tanaman ini dan ini tanaman organik semua kita bikin bibit yang organik kita pakai pupuk ini ini lebih cepat daripada kita nggak pakai pupuk sama sekali atau pakai pupuk kimia. Ini benar-benar organik dan efeknya kalau semuanya organik di badan kita juga akan bagus untuk kesehatan. Kita sebut ini vermicompost karena ini diuraikan oleh cacing. Dan cacing yang kita pakai jenisnya tertentu. Kita pakai ANC atau African Nightcrawler. Uh, dia nanti akan memakan sampah makanan dan... Uh, apa sampah-sampah uh, organik lain dan dia nanti pup pupnya itu yang menjadi apa pupuk yang sangat subur di sini biasanya nah kotoran cacing ini ini kasing namanya hmm, gitu. jadi itu pup cacing ini ya ini pupuknya cacing yang, biasa, <laughs> yang cacing. paling paling bernutrisi untuk tanaman cacingnya gitu ada cacing? cacingnya anc Dilihat ada ya? kayaknya di sini ya eh nggak ini Oh nah, ada cacing ini nih bukan, bukan. Cac bukan, bukan. tapi besar besar ini, sebenarnya di sini, tadi, di sini ya iya di dalam tadi hmm. ya nah, itu bukan nah ini nah, nih oh itu bukan okay. itu sentipit kayaknya cacingnya lagi Lebih. kepanasan deh istirahat ini, di sini nah, ini nah, nah. Nah. ya di, di batang pisang banyak ya. ini di bawah pisang karena dia hobi kelamaan cacing oh cacing, cacing. mancing. cacing iya. Ya, umpan. Ya tapi ini yang bias biasa jadi obat jadi tipes ya? Ya, ya, ya Vermin. Ya, ya. Ya, hmm. jadi uh, nah, ini apa? ini. Kita <laughs> <laughs> jadi ini beda nih, aceh manis. Ya, ya, nah, <laughs> <jang>. nah, <laughs> Oke, kita cicipin. Yeah, <laughs> yeah, <cheese. laughs> kita ada di kebun Budi. <laughs> bisa langsung mati, ya mbak. Hmm. Bisa dimakan langsung. Bisa dimakan langsung. Oh, jadi jadi memang beda ya, manis ya. Manis karena apa eh, ininya nutrisinya dicukupi di dan hmm. organik mm -hmm. sehat <laughs> <their> <laughs> jadi baik manusia baik tumbuhan kalau dingin nutrisi gemuk <laughs> <laughs> produk uh, dari kebun budi salah satunya adalah biowas biowas promik ini itu adalah katalisator yang membantu agar mengubah Sampah-sampah organik dalam satu detik bisa menjadi nutrisi bagi tanaman Jadi paradigma kompos dari sampah organik harus menjadi kompos seperti bentuknya tanah Waktu, -waktu sekian minggu, sekian bulan sudah tidak lagi berlaku Karena dengan kata seterbiospromik yang alami ini Maka semua itu bisa ditentaskan dalam seketika, dalam satu detik itu juga Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat tentunya Apa yang bisa dilakukan oleh rumah tangga, bahkan sampai ke Rumah makan, area komersial, hotel, dan lain sebagainya Yang bisa mereka lakukan adalah mengurus diri sendiri dulu Bagaimana mengurus diri sendiri? Jadi kalau kita menghasilkan sampah rumah tangga sendiri Maka kita tinggal oleskan atau siram dengan biowash yang diencerkan Nah bios itu seperti ini Nah biowash ini kalau sudah bisa diencerkan satu banding 30 sudah bisa Maka tinggal siram secara merata ke sampahnya Sudah langsung bisa jadi pupuk Seketika itu juga tidak menghasilkan panas Tidak berbau dan juga tidak mengundang lalat Nah, kalau setiap orang bisa membuat biowash dengan bantuan uh, promik Jadi biowash ini kita bisa buat dengan starternya Starternya itu promik Nah, promik ini jadi starter Itu bisa membuat biowash Atau kalau memang kita nggak sempat bikin, nggak sempat fermentasi ya udah kita langsung beli aja biowashnya Biasanya nanti bisa cari di online Atau nggak bisa juga ke di Palembang Ada namanya CV Kausalastari. Tinggal nanti bisa searching di Google. Ataupun di Jakarta Selatan, itu juga ada komunitasnya. Komunitas Biowas promic Indonesia. Nanti bisa dicari di sosial media. Di sana juga menyediakan uh, produk ini juga. Dan juga bisa membantu melayani jika orang-orang ingin agar mereka bisa diberikan edukasi. Oh, di pesantren kami mau coba di dong. Bagaimana olah sampah sendiri satu detik bisa langsung bermanfaat. Bisa mengundang. Orang-orang uh, dari organisasi tersebut Komunitas tersebut Atau dari sekolah, dari PKK Dari masing-masing bank sampah dan, dan yang lain sebagainya juga bisa Jadi kembali lagi bahwa Jika kita bisa menggunakan sampah kita sendiri Mengubahnya menjadi sesuatu yang produktif Kenapa tidak? Karena sampah kita tanggung jawab kita semua Jadi harga Biowas promik ini Satu liternya itu 60000 Jadi kalau kita bisa Hitung-hitung uh, 60.000 ini, satu liter itu bisa diencerkan menjadi 30 kali lipat, bisa menjadi 30 liter. Nah ini bisa mengolah hingga 600 kilogram sampah. Jadi kalau dihitung-hitung 600 kilogram sampah, 60.000 berarti 1 kilogram sampah itu cuma 100 rupiah aja. Jadi dengan 100 rupiah ini kita sudah bisa langsung membuat lingkungan kita tidak lagi tercemar, tidak lagi buang sampah ke TPA, tapi bahkan bisa jadi pupuk. Jadi kita nggak usah beli pupuk lagi. Saya mewakili dari kawan-kawan dari Universitas Sriwijaya, eh, mata kuliah agribisnis, eh, di bawah komando Ibu Agustina sebagai dosen kami, pengajar kami, pembimbing kami, yang telah memberikan pengarahan dan pencerahan Bagaimana membangun sebuah sistem yang nantinya bisa diaplikasikan uh, di masyarakat. Yang mana kita belajar tentang tentang kompos, tentang bagaimana uh, membangun usaha dari, dari basic. Sehingga kita mem, terutama bagaimana mengelola tanah dengan baik. Sehingga ketika tanahnya sudah baik, insya Allah hasilnya akan baik. Yang terpenting adalah sekarang ini adalah go green. Artinya kita kembali ke alam. Kita pelihara alam kita manfaatkan alam sebaik-baiknya kemudian alam kita juga akan menjaga uh, kita. Hari ini sangat berkesan dengan Ibu dosen pengampu Bu Agustina. Terima kasih atas ilmunya karena di sini kita mengenal bagaimana memperlakukan lingkungan alam dengan budi. Kenapa di sini kebun budi? Bagaimana kita menghadapi alam, memperlakukan mereka dengan baik sehingga memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Ada. Jadi memang Dan... seluruh overall aktivitas di sini itu memang memperhatikan etika etika dalam kepedulian sosial jadi di sini kami banyak belajar kami belajar tentang cara pembuatan kompos kami belajar bagaimana cara kita melakukan perkebunan dengan gaya yang sehat gitu dalam artian sehat gimana semua aktivitas semua hal-hal yang berkaitan di sini itu semua ada alasan jadi banyak sekali volume-volume uh, yang kita pelajari di sini banyak sekali pembelajaran pembelajaran kita dapatkan di sini dan untuk kebun budi ini sebuah inovasi terbarukan yang harusnya kita kembangkan terutama pembuatan. Indonesia. Ternyata selama ini yang kita paham bahwasanya sampah itu bukan menjadi sebuah masalah, tetapi bagaimana kita semua itu memecahkan salah mulai dari sampah itu bisa dijadikan organik gitu. Nah di di sini di kebun budi ini banyak sekali ya eh, ekosistem yang dikembangkan yaitu dia bagaimana membuat konsep bisnis organik gitu. Nah di sini salah satu solusi ya menurut saya itu pertanian hijau di mana eh, bisa memilah menjadikan sampah itu sebagai Suatu unsur hara yang memang nutrisi haranya itu sangat besar Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh